Halo sahabat Alme Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang basic web programming. Kita sampai di materi untuk form, HTML element yang form. Nah di video sebelumnya kita sudah pernah membuat isian data nama lengkap, kemudian input type-nya text. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk melengkapi atributnya. Biasanya ada atribut ID. Nanti akan kepakai kalau kita menggunakan CSS. Misalnya saya kasih nama full name. Dan satu lagi atributnya namanya name. Saya samakan saja namanya full name. Jadi ketika kita membuat input type text, bisa dilengkapi dengan atribut ID, kemudian name uh, untuk nama dari inputan ini. Kemudian berikutnya di video ini kita akan kenalan dengan satu tag namanya fieldset. Kalau teman-teman menggunakan fieldset. Maka bagian penutupnya saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan dulu isiannya hasilnya teman-teman akan melihat ada satu kotak seperti ini. Fieldset biasanya sepasang dengan legend kalau kita mau kasih ada tulisan di bagian uh, fieldsetnya. Legend teman-teman bisa langsung isi di sini misalkan data karyawan itu. Ketika kita jalankan sintaknya kita bisa lihat di sini. Ada legend, ini legend, data karyawan, dan ini fillset-nya. Jika teman-teman ingin tombolnya turun ke bawah, teman-teman perlu memberikan tag BR. Seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti bagian tombolnya akan berada di bawah. Jika kita ingin agar ada value di dalam field tersebut, kita perlu menambahkan atribut value. Misalkan saya langsung ketikkan Meliana sebagai value-nya, maka ketika dilihat hasilnya dalam field ini akan langsung tertulis nama Meliana. hanya untuk modenya kita ingin buat read only, maka secara otomatis tidak akan bisa datanya ya, ini hanya untuk dibaca saja tidak bisa diisi apapun kemudian yang lainnya, modenya kita bisa membuat ini menjadi disable kalau disable tampilannya seperti ini teman-teman selanjutnya kita coba untuk Membuat tag BR dulu, supaya dari bawahnya kita akan coba buat password. Untuk password ini, input type-nya password, sehingga ketika kita nanti lihat isiannya itu seperti kalau kita ngisi password seperti ini. Nah ini panjangnya bisa diatur teman-teman. Misalnya passwordnya hanya boleh 5 digit maka pakai atribut max length. Teman-teman bisa isikan 5 sehingga isiannya hanya bisa 5 digit. Sudah nggak bisa lagi. Kalau teman-teman perlu ukurannya lebih panjang maka teman-teman bisa menggunakan atribut size. Berikan nilai misalnya 50 pixel supaya lebih terlihat. Ini lebih panjang tapi isiannya tadi sudah kita batasi 5 digit isiannya hanya bisa 5. Jika ada isian yang wajib untuk diisi teman-teman dapat menambahkan required. Sehingga misalkan untuk password kita buat modenya required. Kalau kita kosongkan dia akan memberikan... Notifikasi untuk mengisi. Seperti ini. Untuk isian data yang panjang biasanya misalnya lebih dari satu baris. Kita bisa menggunakan teks area. Jadi saya akan berikan text area. Kemudian jangan lupa memberikan name. Kemudian, untuk oh, secara default ukurannya seperti ini, teman-teman. Seperti ini, ini secara defaultnya. Kita tambahkan teks komentar berarti teks area ini digunakan untuk mengisi komentar. Lalu, untuk mengubah ukurannya, kita bisa mengatur tahu. Saya, saya beri 10 misalnya ukurannya 10 lalu kolomnya calls kita beri 30 maka hasil dari teks area yang kita buat tampilannya seperti ini cukup besar ya teman-teman kalau tidak nyaman boleh diberi enter dulu br Kemudian tombol juga kita PR. Seperti ini. Nah ini kalau untuk merapihkan lagi kita bisa gunakan table ya teman-teman. Itu pasti hasilnya jauh lebih rapi. Demikianlah pembahasan tentang fill legend, juga melengkapi input type text, input type password, dan juga mengenal teks area.